aku mau pulang ke Taipei dan aku udah abadikan momen di sini ya bagus banget ini kita masih ada di hualien dan metertar lagi aku mau pulang karena jadwal tiketnya itu jam 1026 kurang lebih setengah 11 ya jadi sekarang aku udah siap-siap habis ke sini biasa jadi nggak terlalu rame oke okay. annya bagus banget bagus banget ya lautnya oke okay. ada beberapa orang yang sedang mancing ombaknya lumayan lumayan besar sekarang aku udah mau pulang lagi ke Taipei guys jadi aku mau uh, bikin video walaupun cuma bentar ya karena dari tadi udah bikin beberapa video buat endorse. <laughs> thank you yang udah endorse uh, jadi ini biasanya karena vari biasa jadi nggak terlalu banyak ya nggak terlalu penuh orangnya oh, ini keren banget ombaknya lumayan besar banyak waktunya pulang ke Kuala eh waktunya pulang ke Taipei thank you yes. bus ya aku udah mau pulang ada aku juga udah mulai aktivitas Ah, did you? Pinches, kita udah mau pulang nih. Thank you, mau ada aku dan nemenin keliling-keliling. So happy banget. Cape, tapi ada rasa puas ya. about 20 now on the left hand side In Please mind the gap. Belum jadi Biasanya tiap tahun aku memang selalu beli kue ya Dan ini sebagai simbolis Jadi Karena aku gak bisa ngumpulin temen-temen Mereka semuanya sibuk Paling